Allahumma rabanus adhibilba wa rab adhi wa'nta wa wa shafi la shifa'ila shifa'ukashifa' <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> wa, wa anta لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعص والشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك إن شارك كل نفس أو عين فاسد الله يشفك بسم الله أركيك Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada jin yang datang lewat sihir, yang menutup usaha, yang membuat Gagal proyek-proyek yang hampir jadi Yang membuat orang berubah pikiran Yang membisikkan was-was kepada kolega Kepada rekanan bisnis Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa A'udzubillahiminasyaitonirrojim amilu min amalin. فاجعلناه أباء منصورا وينزل عليكم من السماء إماما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم شق من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون براءة من الله ورسله إلى الذين آخذتم من المشركين قل إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَاجْعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْصُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ وَيُتْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَتَاللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِنْ سَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La la <tuh> Apa yang dirasakan? Kayak numpuk di sini dok. Oh ya udah dorong, lah. dorong ke mulut. Luar lewat mulut yang sudah terlepas dari ikatan di badan ini, keluar lewat muntah atau sendawa. Wa Keluar, semuanya. Keluar semuanya yang datang untuk menutup usaha yang membuat terhalang dalam pekerjaan, dalam bisnis. Keluar semuanya dengan izin Allah. keluar yang ada di wajah, yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di pundak, yang ada di dada, yang ada di perut keluar semuanya keluar demi taat kepada Allah tinggalkan badan ini. <tuh. <tuh> وينزل عليكم من السماء اللي يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبب به الأقدام الله بُنِيَّنَهُمْ مِنَ, فخر عليهم من فوقهم الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ Araatum Oke okay, masih di sini dok. Terus oh. di hati kayak apa ya? kayak enggak mau gitu. Ya, dorong Tapi dari ya? lehernya, dorong ke mulut. Dorong dari leher, dorong ke mulut. Baratun minallahi wa rasulihil ladina ahattum minal musyrikin. Baratun minallahi wa rasulihil ladina ahattum minal musyrikin.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 Barat tuman Allahhi wa rasulihi laa di nahtu minal musyrikin barat min Allahhi wa rasulihi laa di nahtu minal musyrikin tepuk tengkuknya, tepuk tengkuknya, ya tepuk tepuk tepuk keluarkan ya keluar yang tersangkut di leher yang tersangkut di tenggorokan subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Sesubhana Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar lewat mulut. Ingin dirasakan? Bingo. Enteng. Enteng. Di, dengan dengan izin Masih panas enggak wajahnya? Enggak di kepala kayak apa ya? Ya, tepuk-tepuk, tepuk kepalanya di tengah-tengah. ya tepuk. Tepuk-tepuk. Tepuk gini, gini. Keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut. Tepuk. tepuk, lebih kuat, tepuk lebih kuat, ya, minta kepada Allah supaya dia keluar, keluar, tinggalkan badan ini, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Fasubahana biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Ya, dari badan ini. <coughs> enak dok Alhamdulillah Perinding semua dok badan tadi dok Oke. ada jinnya tuh itu ada jin di badannya berarti Alhamdulillah Allah mudahkan proses rukiahnya coba rasakan lagi Apakah kepalanya masih berat di belakang leher sini kayak ayo tepuk-tepuk tengkuknya tepuk tepuk kayak tadi Fasubahan, oh, mau langsung keluar, silakan keluar. Yang ada di tengkuk keluar, tinggalkan badan ini demi taat kepada Allah. Fasubahan aladhi biyadihi kulli wa ilaihi dengan dengan dok. waktu itu pernah dok? Saya dengerin rukiah dokter tuh. Saya pakai earphone kan. Di belakang saya sini kayak jalan dok di, di punggung bagian belakang, tapi saya tepuk-tepuk enggak -tepuk, enggak muntah nggak keluar tapi kayak jalan gitu. Enggak tahu itu apa itu dok. Ya, itu tanda itu tanda ada jin di badannya. Oh. Waktu dengar rukiah terasa berat, waktu dengar rukiah merinding, waktu dengar rukiah kayak ada yang kayak kedutan-kedutan otot berjalan-jalan ya. bergerak-gerak kalau dengar rukia berdebar-debar sesak itu tanda ada jin di badan kita oh jadi saya coba pas dengerin rukia dokter tuh saya coba tepuk-tepuk jadi kayak diklitikin dok pinggang saya dok kayak geli gitu kayak geli cuma saya tep tepuk tapi tidak muntah dok tidak muntah cuman nggak tahu hilang apa enggak saya gue nggak tahu itu dok kalau dia sudah keluar dari badan, rasanya ringan, pandangan oh. jadi lebih terang, pikiran jadi plong, itu tandanya jinnya sudah pergi dari badannya. Allah ah. oh. Badannya enteng kan sekarang? Enteng dok. Tadi pikiran kayak masih apa? Di sini tuh kayak berat. Terus, terutama di dada dok kayak shock banget tadi tuh. Iya. Tuh. iya. Nah, itu tadi. Gak mungkin, gak mungkin, cuman ya saya minta mudah aja sih. Gak tahu gak mungkin, gak, gak tahu ada yang bilang gak mungkin, gak mungkin gitu. Gak. Ya gak. buat Allah kan gak ada yang gak mungkin ya dok. Ya. Itu was-was yang, ya was-was usaha lah yang mereka lakukan gitu. supaya ya, pihak ini gagal gitu ya. Dikasih was-was dibisik mungkin, gak mungkin, gak mungkin, tidak ya, akan dok. bisa. Iya betul, betul dok, betul dok. Suas-suasnya dari mereka biasanya. ya dok. Ya, apa, alhamdulillah pas habis dulu tuh kan setahun lalu yang habis Rukiah dari dokter tuh zikir pagi petang sesuai yang dokter anjurkan tuh. Yang buku itu juga, alhamdulillah juga. Cuman mungkin karena pikiran agak kalut jadi masuk lagi kali dok ya? Kayak gitu ya dok ya? Atau gimana dok? Ya semuanya itu dengan izin Allah, Allah takdirkan yeah. terjadi ya menimpa kita ya itu terjadi. Makanya orang kadang merasa heran kan, saya udah zikir pagi petang, sholat malam, baca yeah. Quran, udah banyak beribadah, tapi kok masih kena sihir kan? Ya itu atas izin Allah, itu adalah bagian dari ujian Allah kan, pada kita. Enteng dok, alhamdulillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah. Kita cek Sekarang sekali lagi. Nyutan, agak nyut-nyutan ya dok di sini dok. Ah kan masih ada kan ya, dorong, gini, dorong, dorong aja. Bismillah, dorong ke mulut. Subhanallah di biyadihi, malaku tuku li sheyiwu ilahi turjung. Luar yang ada di dada. Doa lewat mulut subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'u. Assin ridok. Noba Tepuk. Tepuk pakai tangan kiri, tepok pakai tangan kiri. Ah, mir, mir pas posisinya ya Tepuk beraatum dari Allah dan Rasulnya ila dinaaḥatum dari Mushrikin beraatum dari Allah dan Rasulnya ila dinaaḥatum dari Mushrikin beraatum dari Allah dan Rasulnya ila dinaaḥatum dari Mushrikin ya dorong ke mulut subḥanalladhi biyadhihi malakutu kulli shayi wa ilaihi turjung keluar lewat mulut keluar lewat mulut وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh Inna allaha sayubtiluh inna, sayubtilu, inna, sayubtilu. inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin Wa yuhiku allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun Sasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Dorong Tasubahana alladhi biyadi'i malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'um. Ya Allah. <tuh air> Allah> ya yeah. <coughs> alhamdulillah dengan izin Allah Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dok enteng dok. Tadi pas pas ngelihat muka dokter muka panas dok. Berasa panas. Aduh. Alhamdulillah Allah mudahkan proses rukiyanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Semoga setelah ini bisnisnya lancar Amin Proyek-proyeknya lancar ya Alhamdulillah dok Alhamdulillah Amin. ya Allah Alhamdulillah Masya Allah Buat nafas juga enteng dok Masya Allah Amin. Alhamdulillah Dengan izin Allah Alhamdulillah untahnya kayak gini ya dok ya yeah. <laughs> air liur aja bukan makanan tadi apa dok air liur aja kan bukan makanan oh, iya betul betul air liur aja betul cuman saya lagi puasa kalau kayak gini batal ya dok ya berarti ya dok ya ndak insyaallah enggak ya dok ya terus diteruskan teruskan hmm. apa apa ya dok ya kalau begitu ya dok ya teruskan karena oke alhamdulillah kan kita Bukan sengaja membuat muntah. Bukan kayak dicolok-colok biar muntah. Oh, oh, oh. Ini kan bagian dari pengobatan. Oh. Pengobatan. Nah. Tujuannya pengobatan ini. Oke ini Oh oke. Okay. Berarti berarti. Insyaallah tidak tidak batal lah dok ya puasannya. Nah, Insyaallah insya insya tidak. Alhamdulillah. Insyaallah tidak. Alhamdulillah. Eh cukup? Cukup. Cukup dok. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dokter terima kasih banyak dok. Sama-sama, ada, ya? ada rezeki, ada yang gue Saya main ke Kalimantan, ya, Dok. Saya Dok. siap Insyaallah Saya <laughs> tunggu. <sang laughs> <di> dokter. Saya <laughs> <laughs> usah repot repot terima kasih banyak sehat terima kasih, selalu ya terima kasih. baik terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah ya allah